Sekarang Ku tulis dengan tinta cinta Ku curahkan skala rasa Setelah asal Indah Satu dalam badan Kutorekan Dengan poisi Indah Indah Segala asam hingga satu dalam hingga ku hingga hingga hingga segala asal indah satu dalam badan ku torekan dengan puisi indah Ku menuliskan dengan kata Ku tuangkan segala rasa